Selamat datang di Praktikum Basis Data. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Praktikum Basis Data. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang group function. Kita akan coba group function menggunakan kolom salary yang ada di table employees. Jadi kita lihat dulu ya data salary dengan cara select first name comma Salary from employees. Akhiri dengan tanda titik koma. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada tep, ada kolom first name, nama-nama karyawan, dan juga salary -nya. Nah, untuk mengurutkan, kita bisa menggunakan kata kunci order by. Ya, ini sudah kita pelajari ya. Select first name. Kemudian salary dari tabel employees. Jangan lupa kalau perlu mengurutkan berarti kita perlu order by yang diurutkan adalah salary -nya. Ini kita bisa mendapatkan salary karena saya tidak tulis ascending-descending-nya berarti default ascending dari urutan yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, group function itu untuk menampilkan misalkan rata-rata gaji, gaji terbesar, gaji terkecil, atau kalau kita mau menjumlahkan data ini. Nah, maka kita perlu menggunakan function. Misalnya, yang pertama kita mau cari uh, data gaji terbesar dan gaji terkecil. ya Kita bisa menggunakan function max dan min. Yuk kita coba. Kita select, gunakan function min, salary, Kemudian max salary di sini kita akan menampilkan gaji terbesar dan gaji terkecil dari tabel employees. Nah, kita bisa melihat bahwa tadi gaji terkecil itu Diana 4200 dan gaji terbesar 24000 punyanya Steven seperti ini. Kalau kita perlu rata-rata, kita bisa menggunakan Function average select average salary hanya kita gabung dengan sum, sum itu jumlah ya, sum salary from employees. Maka kita dapat melihat bahwa rata-rata gaji, ya silahkan coba dihitung ya, ini adalah. 10.780,8 dan sum salary jumlah keseluruhan dari data ini adalah 10, 107.808 ini betul ya kalau dibagi dengan 10 karyawan berarti rata-ratanya adalah yang ini kemudian ada function lain yaitu untuk menghitung jumlah baris namanya count, count berbeda dengan sum ya, kalau sum ini menjumlahkan kalau count menghitung Jumlah baris. Yuk kita coba sama-sama. Yang pertama kita mau select menggunakan count bintang. Ini dari tabel employees. Akhiri dengan titik koma. Kalau sintak ini dijalankan maka ini artinya kita akan menghitung jumlah baris yang ada di tabel employees maka kita akan mendapatkan hasil bahwa ketika di count bintang datanya 10, memang hanya 10 ya. Nah, kemudian kita ada select, kemudian count untuk nama kolom. Misalnya kita mau hitung salary, baris untuk kolom salary dari tabel employees. Akhiri dengan tanda titik koma, nah ini juga hasilnya 10 karena e, data salary semuanya ada, tidak ada yang nol, tidak ada yang nilainya kosong. Kemudian untuk function count lainnya ada count distinct, count distinct itu berarti menghitung jumlah baris dan menghilangkan duplikasinya. Cara menggunakannya kita lihat ya untuk data di tabel employees, kita select dulu ya supaya datanya terlihat tanya saya select first name dan job id from tabel employees maka kita bisa melihat bahwa ada karyawan yang kerja di adpress adfp ya, ini ada yang di pro nah kita mau hitung berapa banyak job id yang ada di sini dengan, dan menghilangkan duplikasi barisnya Caranya kita ketikkan select, kemudian panggil count, lalu di dalam kurungnya diberi listing panggil nama kolomnya yaitu job ID, kemudian from employees. Ketika sintak ini dijalankan, maka kita dapat melihat bahwa jumlah job ID-nya itu 5, Yuk kita hitung sama-sama ya, ini satu, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini cara penggunaan kondisting uh, untuk menghilangkan duplikasi baris dan kita bisa menghitung jumlah barisnya.